Selamat hari minggu adik-adik. Halo adik-adik dan keluarga di rumah, gimana kabarnya semua? Tetap sehat dan bersemangat kan? Bersyukur banget ya, karena sampai hari ini setiap minggu kita masih bisa beribadah di IHMPA Shalom Depok. Nah adik-adik sebelum kita memulai ibadah, gimana kalau kita kenalan dulu nih sama pelayan kita hari ini? Ada Kak Yakobus gitaris. Ada kak Daniel Likahonis, ada kak Brigita dan ada kak Dina sebagai liturgos. Nah kak Dina sekarang kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Gimana kalau kita nyanyi lagu yang bikin semangat dan juga mengucap syukur karena kita bisa bangun pagi dengan sehat. Biar adik-adik di rumah juga gak ngantuk lagi nih. Yuk adik-adik kita berdiri, kita angkat lagu pujian hatiku penuh nyanyian. kita perlu nyanyi satu pujian lagi nih kak, yang ceria lagi supaya adik-adik di rumah ini tetap semangat kayak kita di sini kak. Iya, kak. Gimana kalau kita nyanyi tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Semangat kan Masih tetap berdiri ya adik-adik Sekarang kita akan masuk pada saat teduh Adik-adik kakak ajak untuk lipat tangannya Tutup matanya Tundukkan kepalanya Dan fokus saat teduh dimulai selesai jangan lupa masih berdiri adik-adik ya nah adik-adik sebagai anak Tuhan kita harus selalu menyebarkan kebaikan seperti berbagi kepada sesama baik di lingkungan keluarga gereja maupun masyarakat karena itu merupakan tugas kita sebagai anak Tuhan untuk menyebarkan kasih Allah maka dari itu, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Harap adik-adik berdiri dengan tenang ya. Mari kita sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang begitu baik. Terima kasih ya Tuhan atas kasih, atas berkat, dan juga penyertaanmu di sepanjang hidup kami. Sekarang kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami juga akan mendengarkan sebagian dari firmanmu yang akan diberitakan oleh kakak-kakak layan. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini ya Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendakmu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian pada hari ini diambil dari Mazmur 126 ayatnya yang ketiga sampai yang keenam. Udah ketemu belum nih adik-adik? Kalau masih kesusahan nyari sendiri, boleh loh minta tolong sama orang di rumah yang mendampingi adik-adik. Mazmur 126 ayat yang ketiga sampai yang keenam yang berbunyi demikian. Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 126 ayatnya yang ketiga sampai yang keenam yang berbunyi demikian Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita maka kita bersuka cita. pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah negeb Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan bersorak-sorai Orang yang berjalan maju dengan menangis Sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai Sambil membawa berkas-berkasnya Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini Adik-adik yang dikasihi Tuhan dari Mazmur yang sudah kita baca tadi. Kita harus bersuka cita karena Tuhan selalu melakukan hal-hal yang hebat dalam diri kita. Salah satunya dalam hal berbagi dan memberi. Kita tidak boleh berhitung apalagi kepada Tuhan. Karena kalau kita minta sama Tuhan apa yang kita butuhkan. Pasti akan selalu dicukupkan oleh Tuhan dengan cara-cara yang unik. Maka dari itu... Kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian yang diambil dari Kidung Ceria 279 Mintalah. Kita kita dengerin yuk firman Tuhan hari ini Shalom adik-adik semuanya Selamat pagi, selamat hari minggu Ketemu lagi hari ini sama Kariska Yang akan memberitakan firman Tuhan Untuk adik-adik kelas TK Nah adik-adik semua apa kabarnya nih? Sehat-sehat kan semuanya? Nah adik-adik hari ini Kariska mau bercerita Tapi sebelum Kariska bercerita Kita siapin alkitabnya dulu yuk kita buka kitabnya dari 2 Korintus 9, ayat 6 sampai 11. Buat adik-adik kelas -adik TK nih, minta tolong bantuan mama atau papa ya buat buka kitabnya Atau mama atau papa yang ada di sampingnya nih, yang lagi ikut dengerin juga. Boleh bukain alkitabnya supaya adik-adik terbiasa untuk baca alkitab bersama-sama. Yuk kita buka dari 2 Korintus 9, ayat 6 sampai 11. Sudah? Kalau sudah... Kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Sehingga hari ini kami masih bisa bersama-sama lagi untuk mengikuti IHMPA secara online. Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik berkati juga Kariska yang akan membawakan FirmanMu biarlah apa yang Kariska boleh sampaikan bisa tersampaikan dengan baik untuk adik-adik di kelas TK inilah kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin nah kita ambil lagi Alkitabnya yuk kita ambil kita buka dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11 yang begini bunyinya Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi Orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya Tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami Demikian pembacaan Alkitab Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini Nah adik-adik yang kelas TK Hari ini Kariska mau bercerita tentang seorang bapak Dulunya dia adalah seseorang yang jahat banget adik-adik Kok jahat ya kenapa ya Karena dia membenci orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, namanya adalah Bapak Saulus. Nah adik-adik ada yang pernah dengernya namanya nih? Bapak Saulus ini disayang oleh Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus ubah Pak Saulus menjadi orang yang baik untuk memberitakan firman Tuhan. Dan juga Pak Saulus nih jadi berubah nama loh adik-adik. Ada yang tahu nggak namanya berubah jadi apa? Ayo Gisel atau Ethan? Tahu enggak namanya berubah jadi siapa? Ya benar, namanya berubah jadi Bapak Paulus. Bapak siapa? Paulus. Ya benar. Nah Tuhan Yesus sayang banget nih sama Bapak Paulus adik-adik. Karena Pak Paulus terus-terusan memberitakan firman Tuhan. Nah suatu ketika Pak Paulus ini mengirimkan sebuah surat ke jemaat di kota Korintus. Kemana dipas mengirim suratnya? Ke kota apa? Iya benar kota Korintus. Nah, Kiki atau Joseph tahu nggak nih isi suratnya apa ya? Kalau nggak tahu, Kariska kasih tahu ya. Kariska ceritain. Tapi janji dulu harus duduk manis, harus dengerin dulu firmannya dengan baik. Oke? Nah, Kariska ceritain. Jadi isi surat dari Pak Paulus untuk jemaat di kota Korintus ini adik-adik adalah Pak Paulus meminta untuk jemaat di kota Korintus berbagi kepada sesamanya terutama kepada jemaat yang ada di kota Yerusalem. Kok kenapa kok jemaat di kota Korintus harus berbagi ya ke jemaat di Yerusalem? Emangnya di Yerusalem tuh ada apa sih? Nah, adik-adik gini jadi jemaat Yerusalem ini dalam keadaan yang sangat susah. Mereka buat makan aja tuh susah banget, adik-adik. Karena mereka nggak punya uang. Anak-anak kecilnya nggak punya mainan baru, bajunya itu-itu aja, nggak bisa beli baju baru. Itu terjadi karena pemerintah Romawi mengharuskan jemaat Yerusalem membayar pajak yang besar sekali. Jadi misalkan kan mama-papa adik-adik ini punya rumah. Nah, rumah itu ada pajaknya. Pajaknya itu harus dibayarkan ke pemerintah. Nah, jemaat di Yerusalem itu harus bayar pajaknya itu besar banget adik-adik. Jadi mereka tuh mendingan bayar pajak, dari, mendingan enggak makan daripada enggak bayar pajak. Karena kalau mereka enggak bayar pajak, mereka akan dihukum. Aduh, gimana ya? Terus, kalau di Yerusalem tadi mereka kesusahan, Jemaat di Korintus ini sangat berkecukupan. Mereka bisa beli makan, mereka bisa beli mainan baru, mereka bisa beli baju baru. Makanya Rasul Paulus minta jemaat di kota Korintus untuk berbagi ke, ke jemaat di kota Yerusalem. Di kota mana tadi Lusil? Kota Yerusalem ya. Nah, Akhirnya jemaat di kota Korintus ini nurut sama Pak Paulus. Mereka mendengarkan apa yang Pak Paulus perintahkan. Mereka berbagi ke jemaat di kota Yerusalem. Mereka mengumpulkan uang, mereka mengumpulkan pakaian, makanan, mainan. Pokoknya yang mereka punya lalu dikirimkan ke kota Yerusalem. Wah baik-baik banget nih jemaat-jemaat di kota Korintus ini adik-adik. Nah adik-adik melalui firman hari ini, Kariska dan juga Tuhan Yesus mengajarkan adik-adik kelas TK untuk berbagi, seperti jemaat di kota Korintus. Hmm. Tapi kan, aku masih kecil, Kak. Aku belum punya uang. Aku gimana caranya berbagi? Eps, jangan khawatir, Kariska kasih tahu ya caranya supaya adik-adik kelas TK tetap bisa berbagi, walaupun adik-adik masih kecil. Nah, Kariska mau kasih contoh gambar? Ini dia Kalau ini lagi ngapain ya Coba Kak denger Dia lagi Berbagi berbagi apa ya Kalau kita lihat Berbagi Apel Jadi kakaknya punya dua apel Terus dikasih satu ke adiknya Nah ayo Elena kalau punya makanan Suka bagi nggak ke Forlan Pasti dibagi ya adiknya Bukan cuma berbagi makanan aja adik-adik, tapi kita juga bisa saling berbagi mainan ke kakak atau ke adik kita. Kalau Adriel gimana nih? Kalau misalkan adiknya Belva mau pinjam mainannya, dikasih enggak ya? Apa? Enggak dikasih? Apa jadi berebutan? Ayo gimana? Oh dikasih ya? Ih keren banget, hebat banget. Nah kalau adik atau kakaknya mau pinjam mainannya, Dikasih pinjam aja, kan nanti bisa tukar-tukaran, ganti-gantian mainannya ya. Nah, kalau Samuel sama Daniel gimana? Kalau adiknya minta makanan atau mau pinjam mainannya, dikasih nggak? Pasti dikasih ya. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, masih uh, belum sekolah, tapi adik-adik sudah bisa berbagi, bagi makanan, bagi mainan. Selain berbagi sama adik atau sama kakaknya, adik-adik juga bisa loh berbagi ke teman-teman kita yang ada di panti asuhan atau teman-teman kita yang terkena bencana. Nah, teman-teman kita yang di panti asuhan ini kan enggak punya mama, enggak punya papa. Mereka harus tinggal di rumah yang besar bersama dengan teman-teman yang lainnya yang juga enggak punya mama atau enggak punya papa. Caranya gimana nih supaya adik-adik TK bisa berbagi ke teman-teman di panti asuhan? Kak kasih tahu caranya ya. Caranya adalah dengan memilih mainan yang udah adik-adik nggak pakai lagi untuk dikasih ke teman-teman di panti asuhan. Jadi misalkan Luisa dibeliin mamanya satu mainan Barbie, boneka Barbie. Nah, Luisa juga harus kasih satu mainan, apa aja boleh mainan Barbie, boleh yang lain boneka, mainan yang udah lama, yang udah nggak dimainin sama Luisa untuk di kumpulkan dan disumbangkan ke teman-teman yang ada di panti asuhan, bisa kan? Jadi kalau misalkan kita dibeliin satu mainan sama sama mama atau papa, satu mainan kita yang lama harus kita kasihkan lagi ke teman-teman kita yang membutuhkan. Jadi ruangan mainan kita nggak penuh, tempat penyimpanan mainan kita tuh nggak penuh, bisa kan? Gampang kan? Nah, adik-adik. Mainan yang dikasih jangan mainan yang udah rusak ya, masih kalau bisa masih layak dipakai, masih bisa dimainkan. Nah mainan yang tadi udah dipisahin tadi itu yang masih bagus, kalau bisa masih bisa dimainin, terus masih layak. Jangan yang udah rusak, yang kakinya udah patah misalkan atau yang udah robek-robek dikasih, jangan ya nah nanti dikumpulin dulu baru dikirim karena kayak yakin kalau adik-adik ngasih satu mainan sama adik-adik yang udah nggak dipakai atau nggak dimainkan maka tempat penyimpanannya tempat penyimpanan adik-adik jadi lebih banyak terus nggak sumpek, nggak ruwet jadi nggak kebanyakan sama mainan atau bisa juga adik-adik setiap tiga bulan sekali atau enam bulan sekali atau terserah deh adik-adik kapan sama mama dan papa Adik-adik pilih nih baju-baju yang sekiranya udah gak muat atau udah gak dipakai lagi. Untuk dikumpulkan dan dikasih ke teman-teman kita yang membutuhkan. Misalkan teman-teman yang di dipanti asuhan atau teman-teman kita yang terkena bencana alam. Kayak gitu. Nah bajunya tapi jangan yang udah bolong-bolong atau sobek atau pokoknya udah gak layak jangan dikasih kalau bisa bajunya masih bersih, dicuci dulu, terus baru dikirimkan. Kalau masa kita mau berbagi kita kasihnya yang jelek, kan enggak. Tuhan Yesus aja kalau mau kasih berkat ke kita pasti kasihnya berkat yang terbaik kayak gitu Adik-adik. Nah, berbagi itu enggak selalu harus barangnya baru. Yang penting barangnya masih layak dan Adik-adik juga ikhlas ngasihnya jangan pas dikasih nih eh adik-adik malah minta balik aduh dulu sini aku nggak jadi nih, aku ngasih kamu aku ambil balik loh nggak boleh kayak gitu nah berbagi itu harus sambil dengan harus sambil dengan hati yang suka cita harus sambil dengan wajah yang senyum biar nanti kalau misalkan udah dikasih adik-adik nggak minta balik kalau adik-adik minta balik nanti mamanya yang pusing nah gimana coba Kak Kariska mau lihat dong kalau Marklin sama Gabriel, kalau senyumnya gimana? Senyumnya? Kalau Kenneth gimana senyumnya ya? Kelihatan ya giginya? Mika? coba Coba senyum? Kak Kariska gak kelihatan senyumnya karena pakai masker. Nah Wah wow, Helen sama Sofia senyumnya manis banget ya. Benhop juga manis senyumnya nih. Nah bener kayak gitu senyumnya. Kalau berbagi harus dengan Senyuman, senyuman kayak tadi, seneng, sukacita Jadi yang nerima juga penuh dengan sukacita Mereka juga seneng karena sudah dibagi Karena kita udah terima berkat dari Tuhan Maka kita juga harus membagikan berkat yang kita terima kepada teman-teman sekitar kita Jadi walaupun adik-adik masih kecil, masih belum punya uang Tapi adik-adik sudah bisa berbagi melalui mainan Ataupun baju yang sudah tidak terpakai lagi ya Nah, sekarang Kariska mau kasih dua gambar. Nanti adik-adik pilih ya, gambarnya mana aja yang menunjukkan bahwa itu adalah tindakan yang berbagi. Sheryl sama Sian udah siap, Davan sama Dian sudah siap. Kalau udah siap, Kariska mulai ya. Ini gambar A, ini gambar B. Ayo, yang mana yang menunjukkan perilaku berbagi? Gambar A atau gambar B? Gambar yang? B, pintar, benar. Lagi. Ini gambar A, ini gambar B. Mana yang menunjukkan perilaku berbagi? Gambar yang? Mana ya? A atau B? Yang B, benar. Nah, yang terakhir. Gambar A. Atau gambar B Yang menunjukkan perilaku berbagi Dua-duanya ya Gambar A dan gambar B Yang satu kasih makanannya Kasih cookiesnya, kuenya Satu lagi berbagi bekal makanannya Dua-duanya sama ya, ke perilaku berbagi Nah adik-adik Jadi jangan lupa untuk berbagi Walaupun adik-adik masih kecil Berbagilah apa yang adik-adik punya Dan jangan lupa Kalau tadi berbagi harus apa gentah? harus ikhlas dan sukacita. Jadi harus sambil senyum ya. Oke? Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Amin. Halo adik-adik kelas TK, selamat pagi. Wah, tadi sudah sama-sama nih dengar firman Tuhan dari Kariska. Kali ini Kak Puji mau ajak adik-adik kelas TK untuk membuat aktivitas yaitu aktivitasnya tara. Nah kita siapkan dulu yuk bahan dan juga alat yang kita perlukan. Yang pertama adik-adik perlu kertas karton boleh berwarna atau kalau misalkan tidak ada juga boleh menggunakan kertas yang lain ya. Yang kedua kita perlu spidol, lalu kita perlu double tip, adik-adik juga bisa menggunakan lem. Kemudian kita perlu sumpit, kalau misalkan tidak ada adik-adik bisa menggunakan e, batang lidi ataupun yang lainnya. Nah yang terakhir kita perlu gunting. Untuk gunting, penggunaannya adik-adik boleh minta bantuan Mama Papa atau orang yang mendampingi. Ya, yuk kita mulai. Untuk cara yang pertama, yaitu adik-adik boleh menggunting kertas karton yang sudah disiapkan menjadi pola bentuk hati adik-adik. Nah, nanti jadinya seperti ini. Setelah berbentuk hati, adik-adik tulis nama adik-adik dan juga di bawahnya mau berbagi. Contohnya, kalau Kak Puji, Puji mau berbagi, ditulis ya, adik-adik. Kalau Adik-adik sudah selesai menulis gambar hatinya tadi, Adik-adik tempelkan ke sumpit yang sudah disediakan menggunakan double tip ataupun lem ya. Setelah ditempelkan, nanti Adik-adik jangan lupa untuk menghiasnya. Nah, ini Kapuji kebetulan ada pita. Jadi Kapuji hias sumpitnya menggunakan pita. Kalau tidak ada, Adik-adik boleh hias sekreasi mungkin ya Adik-adik ya. Nah, Jangan lupa juga nanti kalau sudah selesai untuk foto dan juga share di grup WhatsApp kelekat PA Salom Depok. Kak Puji dan Kariska tunggu. Dadah! Gimana cerita yang sudah disampaikan pada hari ini adik-adik? Seru banget kan? Kakak berharap firman tadi dapat bertumbuh dan berbuah di dalam diri adik-adik sekalian. Dan jangan lupa ya, untuk mengerjakan dan juga mengirimkan aktivitas yang sudah diberitahukan tadi. Sekarang, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan Mama, Papa, dan orang-orang yang ada di rumah. Persembahan yang sudah terkumpul bisa dikirimkan ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu. Mulai pukul 10 pagi hingga 3 sore Atau bisa juga melakukan scan pada barcode yang ada di... Nah Kak Dina dan adik-adik sekarang kita mau mendengarkan Warta Ani Yang pertama kami kakak layan Pekat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga kakak-kakak layan. Yang berulang tahun pada tanggal 21 sampai dengan 27 Juni 2021. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan juga kakak layan sekalian di tahun yang baru ini. Yang kedua adik-adik diharapkan untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah pada kolom komentar di bawah youtube ini contohnya Dina kelas TK sudah beribadah untuk adik-adik yang belum bisa menulis boleh loh untuk meminta bantuan mama papa atau orang-orang yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini berlangsung Adik-adik atau papa dan mama yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait ibadah IHMP Online ini dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak-kakak layan PLK PA Shalom Depok melalui WhatsApp dan mengisi link ini. Nah adik-adik dan juga kabri kita nih, jangan lupa ya minggu depan kita tetap beribadah bersama lagi. Di ibadah hari minggu pelayanan anak GPB Shalom Depok. Tetap pada jam yang sama, jam 7 pagi di channel GPB Shalom Depok. Oke-oke? Kaya Kobus Kak Daniel dan Kak Dina... Dan adik-adik nih yang ada di rumah sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah hari ini. Gak kerasa ya? Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi bisa kita renungkan dan bisa menjadi berkat untuk kita semua ya. Nah Kak Brigita dan juga adik-adik untuk mengakhiri ibadah hari ini kakak undang adik-adik kembali untuk bangkit berdiri kita mau nyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 205 Aku Suka Membagi. Kita udah dengerin firman Tuhan, kita udah nyanyi, kita udah kasih persembahan. Tadi juga udah aktivitas ya sama Kak Puji. Jangan lupa untuk kerjain aktivitasnya dan juga dikirimkan ke grup WhatsApp Pelkat PA Shalom Depok. Nah sebelum kita mau menutup ibadah kita hari ini, harus kamu sampaikan ke adik-adik kelas TK dan juga mama atau papa atau oma, opa yang ikut ibadah sama kita hari ini. Adik-adik tetap semangat ya untuk terus beribadah secara online. kadang tahu adik-adik capek, adik-adik bosen banget kakak-kakak di sini. Yang melayani juga sebenarnya bosen. Tapi kan kita harus tetap beribadah setiap minggu. Kita tetap harus menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap semangat. Pokoknya kalau misalkan aktivitasnya kesusahan bikin aja seadanya nggak apa-apa nggak usah lihat teman-temannya yang lain nggak usah iri-irian yang penting adik-adik mengumpulkan jadi kakak-kakaknya juga tahu nih kalau adik-adik di rumah mengerjakan aktivitas untuk hari ini gitu ya jadi tetap bersemangat adik-adik untuk ikut IHMPL secara online sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkatmu yang boleh engkau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga sampai akhir. Ya Tuhan kami tadi sudah boleh mendengarkan firman tentang jemaat di kota Korintus yang berbagi ke jemaat di Yerusalem. Ajar kami juga ya Tuhan untuk bisa berbagi kepada teman-teman kami, kepada sesama kami melalui barang-barang yang kami punya walaupun kami masih kecil. Kau pakai kami secara lebih luar biasa agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati juga mama dan papa kami agar mereka juga boleh engkau berikan berkat yang melimpah dan juga kesehatan agar mereka dapat merawat kami dengan baik ya Tuhan. Kau berkati juga kesehatan kami, segala aktivitas kami sehari-hari. Biarlah Engkau yang boleh memberkati. Sebentar, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Bapak, kau berkati aktivitas kami selanjutnya, tapi biarlah kau yang boleh memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di sorga. Amin. Selamat hari minggu adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus, memberkati. Dadah.